Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 938.000, turun Rp 2.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp 550.000, turun Rp 1.000 dan untuk cetakan 1 gram dijual seharga Rp 995.000, turun Rp 3.000 emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp 4.598.000 sedangkan emas antam Rp 4.739.000 kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp 9.146.000 sedangkan emas 24 karat antam dihargai Rp 9.419.000 sekian harga emas untuk tanggal 20 Juli tahun 2022